Apakah kalian sudah tahu ulama besar di Indonesia yang lahirnya pada bulan Februari? Yang belum tahu, inilah lima ulama yang lahirnya di bulan Februari. Di urutan nomor satu ialah Kai Haji Hasim Ashari. Beliau lahir di bulan 14 Februari 1871, dan di urutannya nomor 2 ialah Hehaji eh Muhammad Din Beliau lahir pada 7 Februari 1929, dan di urutannya nomor 3 ialah Profesor Kuresi Sihab. Beliau lahir pada 16 Februari 1944. Dan di yang nomor empat ialah Syekh Boya Hamka. Beliau lahir pada 17 Februari 1908. Beliau termasuk mashah yang alim. Di urutan yang nomor lima yakni terakhir, beliau adalah Syekh Ali Jabir. Beliau lahir pada 3 Februari 1976. Beliau lahir di kota Madinah.